Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun Anda berada kembali di TV hadir untuk Mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan Pastinya vitamin bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat dan seluruh dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian Saat ini Pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru Dan pastinya Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Untuk mengawali kabar terbaru Di malam hari ini Kita mendapatkan vitamin bahagia Langsung disuguhkan oleh Papa B Lewat postingan terbarunya Persahabat ya Di akun Instagram pribadi miliknya Papa Bilar mengunggah video ada Abang L yang lagi tertidur Tapi tidurnya tentunya senyum persahabat ya Coba kita perhatikan di video ini Abang L tidur tapi senyum Ini Masya Allah banget ya Suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Dari postingannya Papa B Ini Masya Allah banget Dan kita lihat juga Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Masya Allah, nah, lagi Bobo pun tetap salting katanya tuh Aduh, Masya Allah banget nih, Abang El memang selalu bikin semangat warga Konoha Senyumin aja ya, untuk orang-orang yang selalu tidak baik komentarnya Tetap sebagai fans sejati, kita semua harus mendukung, support, dan doakan yang terbaik Kita lihat juga di kolom komentar, banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya ada Kobas, Basuki Surojo, ikut berkomentar Kobas mengatakan senyumannya manis banget, tuh manis banget katanya senyumnya Abang El walaupun lagi tertidur ya Dan Bunda Lesti pun memberikan love hitam di postingan ini, Masya Allah luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya, ada Bang Adiskay juga yang ikut menanggapi lagi mimpi main bola ini katanya tuh, aduh ini the best banget nih kita selalu dibikin bangga dan bahagia Banget ya Abang El emang penyemangat untuk kita semuanya Berikutnya para sahabat, kita juga mendapatkan info penting banget dari SCTV mengenai acara Inbox. Wow, alhamdulillah, idola kesayangan kita akan tampil di acara SCTV tepatnya di acara Inbox yang akan dihadirkan minggu ini, tepatnya hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Untuk lokasinya di Bekasi, para sahabat, ya jadi. Jangan lupa untuk warga Konoha, standby ya di acara inbox nanti mulai hari Sabtu dan Minggu. Kalau nggak salah sih, Bunda, Lesi tampilnya hari Minggu ya. Kalau nggak salah, mudah-mudahan saja tentunya idola kesayangan kita memberikan kejutan spesial di acara tersebut. Kita simak juga bersama di kalimat yang tentunya diunggah oleh akun SCTV. Dua hari lagi, kangen inbox bareng kan, ramai kan. Inbox SCTV akhir pekan ini 10 dan 11 September 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Di Ramayana Cipla Cibitung, Bekasi Jadi jangan sampai lupa untuk kita semuanya saksikan acara Inbox di SCTV karena ada Leslar ya Lesti akan menjadi bintang tamu dan Rizky Miller akan menjadi host di acara tersebut Kita lihat juga di kalimat komentar yang diberikan oleh Leslar Lovers. Kita simak bersama dari akun Rahayu Suwarti mengatakan. Masya Allah ada Bunda Lesti katanya tuh. Bahagia banget ya warga konan mendapatkan kabar gembira ini. Dan kita lihat juga. Komentar berikutnya dari akun Ika Wulan 765 mengatakan. Keren ada Leslar sepaket katanya tuh. Wow keren banget ya Leslar sepaket tampil bareng di SCTV. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan malam hari ini mendapatkan info yang sangat membahagiakan sekali Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya dari akun Chatim mengatakan Pas minggu ada Bilar nge-host Lesti nyanyi Tuh persahabat ya, minggu nih sudah dipastikan ya idola kesayangan kita akan tampil di acara Inbox SCTV kita masih menunggu cedungan dan kabar terbaru berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dan pastinya info-info terbaru dari Lesti dan Rizky Bila Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.